Oke okay, baiklah, dengan mengikuti cara ini maka kita sudah berhasil membuat link WhatsApp Me yang apabila diklik akan menuju langsung ke aplikasi perpesanan WhatsApp oleh pengguna. Hal ini tentunya sangat bermanfaat bagi pengguna yang menggunakan WhatsApp sebagai media untuk bisnis online dan lain sebagainya. Oke, okay, sebelum menyala nih, we welcome you back to my channel. Dalam video kali ini, kami akan membahas tentang cara membuat link WA dengan pesan kostum plus QR code gratis. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan belnya di sini. Dengan begitu, setiap kali kami mengupload video terbaru, kalian akan mendapatkan notifikasi. Oke, langsung saja. Berikut ini adalah caranya. Oke, di sini kita tidak perlu memerlukan aplikasi apapun. Jadi untuk mulai menggunakannya, kita buka saja browser ya. Oke. Kita ketikkan dengan wa me link pesan generator ya. Dan kalian mengetikkannya seperti ini. Oke kita tekan ya. Kemudian untuk hasil pencarannya yang paling atas kita klik dan buka. Maka kita akan masuk ke website ini ya. Ke website kami. iya bagi teman-teman yang masih bingung tentang apa itu www.link ya. linknya sini juga dijelaskan di sini untuk penjelasan dan pembahasannya. Oke. Kemudian pada bagian ini itu adalah formulir untuk membuat Link wa nya ya Oke Ini kita isikan saja Untuk nomornya Sebagai contoh Kita isi sembarang saja ya Untuk sebagai contoh saja Kemudian untuk pesannya Misalnya kita buat Seperti Saya Ingin Membeli Produk ya Misalnya jaket Atau kaos ya Oke Pastikan Untuk kedua kolomnya Sudah terisi Kemudian Klik tombol Generate ya untuk membuat link wa.me kalian ya beserta QR code atau kode QR-nya GR secara gratis ya. Oke. Klik tombol Salin Link untuk menyalin link yang berhasil di generate ya. Kemudian pilih Simpan kode QR untuk mendownload QR code yang telah di generasi oke, okay. yeah. iya. Kalian dapat mengeprint kode QR ini, dimana nantinya apabila di-scan akan langsung mengarah ke halaman WhatsApp dan akan diarahkan untuk membuka aplikasi WA. Ya, oke, okay. kita coba ya untuk mengakses di sini. Iya, yeah. maka tampilannya adalah seperti ini ya. Dengan pesan kostum, saya ingin membeli jaket dan kaos ya. Klik lanjutkan ya Untuk membukanya pada aplikasi Whatsapp pengguna ya Selain itu kalian juga dapat Membuat linknya menjadi pendek ya Untuk menggunakan fitur dari Bitly ya Untuk kalian tempelkan di Media sosial dan lain sebagainya Oke kira-kira seperti itulah caranya Semoga bermanfaat share and subscribe untuk video kami yang lainnya terima kasih